itu saat ini ada pada Pak Kapori kita menaruh harapan besar di pundak Pak Kapori nah kalau kita lihat di dalam peristiwa ini ada dua peristiwa peristiwa pertama adalah pembunuhan Brigadir Yosua dan peristiwa yang kedua adalah rekayasa kasus atau obstruction of justice untuk yang pidana ini sedang berjalan nah untuk yang rekayasa ini Pak Kapori ini kan akan berujung pada dua hal, bisa berujung ke pidana dan juga berujung ke pelanggaran etik. Nah tentunya untuk yang pidana ini kita harus bisa pilih-pilih mana yang pure pidana saja, pidana dan etik ya, dan kemudian yang pure etik saja. Untuk yang pidana tentu kita harus terapkan pada orang-orang yang memang sejak awal dia mengetahui dan sengaja untuk terlibat dalam melakukan rekayasa kasus ini. Nah ini tidak ada ampun Pak Kapolri. ini harus kita uh, pidanakan dan bahkan kita pecat. Ya. Nah yang kedua, ada juga personal-personal yang mungkin terlibat dalam proses rekayasa kasus ini yang sebenarnya tidak tahu sejak awal peristiwanya, ya, tapi karena melakukan unprofessional conduct, ya, kemudian juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Nah jadi eh, pemilihan ini menurut saya menjadi penting dan untuk transparansi ya mungkin ada waktunya nanti Pak Kapolri bisa menjelaskan mana-mana eh, saja yang kemudian akan masuk ke pidana dan mana-mana saja yang kemudian hanya sebatas etik karena unprofessional conduct tadi. Kalau kita lihat dari 97 nama yang terperiksa yang kemudian 35 diantaranya kemudian berproses ini sebenarnya banyak personal-personal yang punya prestasi Saya lihat dari nama-namanya sebenarnya punya prestasi Namun sangat disayangkan akhirnya harus terlibat dalam kasus ini Ya meskipun sudah ada prestasi tapi kita harus tindak tegas juga Pak Kapolri ya Ini memberikan pesan kepada seluruh personal Polri di seluruh daerah Bahwa jangan sekali-sekali melakukan rekayasa kasus karena pimpinan Polri tidak akan memberikan ampun pada penindakan itu, Pesannya itu harus jelas dan terang. Nah sekarang Pak Kapolri, ini ada problem menurut saya yang sangat besar. Problem terkait dengan kultur. Kalau kita lihat, kita membayangkan saja Pak Kapolri, andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, ya, si pelakunya punya jiwa satria. Ya mungkin karena emosi atau ada motif lainnya nanti juga kita mintakan penjelasannya. Kemudian terjadi pembunuhan. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah tapi sayangnya kemudian jiwa satria itu tidak ada. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga kultur triberatannya ini juga harus kita pertanyakan Pak Kapolri. Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan kita harus berjiwa satria, siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesan itu harus jelas sekali. Yang kedua, budaya, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, Ketika personal-personal yang terlibat dalam rekayasa kasus ini Tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah Untuk melakukan satu kejahatan Rekayasa kasus dengan kejahatan Padahal doktrinnya personal Polri itu punya diskresi Apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum Nah kultur ini harus kita perbaiki Pak Kapolri Yang berikutnya juga kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak, ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telah, ah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, ya bekerja sama untuk bahu-membahu, melakukan rekayasa ini. Nah ini problemnya kultur. Oleh karena itu Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Yang berikutnya tantangan. Tentu tantangan yang utama adalah bagaimana penuntasan kasus ini berjalan dengan baik. Ya. Profesionalitas sangat dibutuhkan. Profesionalitas ini menyangkut pada bagaimana kemudian jalannya penanganan kasus ini tidak boleh ada sedikit pun yang janggal, tidak ada boleh sedikit pun yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan publik tidak terjawab nah oleh karena itulah maka pendekatan scientific investigation kemudian bagaimana kita menyusun konstruksi perkaranya seperti apa itu penting sekali untuk dilakukan yang kedua juga integritas Integritas dalam penanganan dan transparansi, ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah terkait dengan itu pertanyaannya Pak Kapolri, ada beberapa waktu lalu atau kemarin tepatnya, ada seorang ahli forensik digital, Pak Abimanyu eh, Wahyu Widayat, ya, di dalam eh, keterangannya di Kompas TV. Ya sempat menyampaikan analisisnya mengenai CCTV-CCTV uh, yang beredar di media. Ya. Saya tidak tahu apakah CCTV yang beredar di media itu yang akan menjadi bukti, saya tidak tahu. Itu tentu kewenangan uh, penyidik. Tapi perlu diperhatikan dan dicermati Pak Kapolri, ya, dalam analisis dari uh, Abimanyu Wahyu Widaya tersebut, mengatakan bahwa CCTV yang beredar di media tersebut itu pun juga tidak orisinil atau mengalami editan. Nah apabila, ya ini apabila, ya. apabila yang beredar di di uh, media tersebut memang ada proses editnya, tidak orisinal sebagainya, mohon benar-benar dicermati. Jangan sampai kemudian ketika kita ingin membongkar rekayasa kasus, tapi bukti yang kita pakai tidak otentik. Ya. Nah itu uh, mohon dicermati. Saya tidak tahu apakah yang beredar itu jadi bukti atau tidak. Tapi mohon ada pencernaan terhadap CCTV, karena CCTV adalah kunci dari pembongkaran kasus ini ya